informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini keunggang pertama di sini ada dengan spesial banget para sahabat ya membuat kita semakin bangga juga kepada idola kita, ada sebuah postingan dari kadenis para sahabat ya yang memposting sebuah foto barang si cantik Lesti Kejora dan dalam postingan tersebut tentunya kadis menuliskan sebuah kalimat caption ya. di situ disitu tertuliskan Si dede Lesti Kejora cantik ama imut benar aslinya Masya Allah persahabatnya Tuh kadis aja mengatakan bahwa Lesti tentunya orangnya sangat cantik dan imut Ketika tentunya melihat secara langsung persahabatnya memang luar biasa dukungan dari orang-orang baik Selalu banyak persahabat yang untuk idola kita ini mudah-mudahan Kita juga sebagai fans sejati Tetap kompak tetap solid Selalu mendoakan, mendukung, mensupport Untuk Lesti maupun Rizky Bilar Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Ini ada special moment Ketika Lesti dikasih kejutan oleh Rizky Bilar Yang tentunya mendatangkan idola Lesti kejora yakni Tiara Andini dan langsung aja Bang Bilar, Pak Sahabat, ya, mengajak Lesti berdansa. Masya Allah, luar biasa ini membuat kita bangga kepada mereka berdua yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua, Farah Fans. Mudah-mudahan tentunya untuk rangkaian pernikahan mereka selalu diberikan kelancaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya kita lihat juga, persahabat ada sebuah unggahan spesial momen juga ketika di channel YouTube-nya Abang Bilar. Yang mana ketika masuk kamar Lesti Kejora dan melihat konsep kamar dedek Lesti Kejora di situ Nuansanya perpaduan Hello Kitty dan Naruto persahabatnya Itu adalah kesukaan dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah luar biasa mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan Amin ya Rabbal Alamin Yang belum nonton silahkan mampir ke channel Youtube-nya Abang Bilar persahabat ya Tentunya kita Kompak kita solid selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat ya di sini kita melihat ada special moment ketika di channel YouTube YouTubenya Bang Bila Lesti menjelaskan, menceritakan, menyampaikan persahabat ya tentang sosok Rizky Bila Di balik sosok yang glamor, mewah ternyata aslinya itu sederhana persahabat ya. Ini yang disampaikan langsung oleh Lesti Kejora dan yang tahu hanya dedek Lesti dan kerabat dekatnya para sahabat ya. Tentunya ini membuat kita bangga kepada idola kita yang selalu hidup sederhana, yang selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang. Unggahan tersebut juga telah direpost oleh akun Instagram Leslar Anuskarlotik. Yang mana ada sebuah kalimat caption dituliskan? Udah ya netizen jangan pada sok tahu lagi yang lebih tahu pribadi mereka masing-masing seperti apa ya orang terdekat mereka sendiri. Entah itu keluarga atau pasangan. Bukan kalian yang hanya bisa menilai dari apa yang tampak di layar kaca. Menilai tanpa mengenal orang tersebut lebih dalam. Jangan merasa diri kalian itu lebih tahu daripada orang terdekat mereka. Tuh sahabat ya, ini... Jadi, baik-baik kalimat ini, para sahabat, ya. Karena yang tahu, sosok pribadi idola kita adalah orang-orang terdekat seperti keluarga, dan tentunya pasangan hingga kerabat dekatnya. Wow, makin bangga, makin bahagia sekali untuk selalu tentunya mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat di sini ada special moment juga nih, masya allah, persahabat ya ini yang dikatakan hidup sederhana. Tentunya Abang Bilal baru pertama kali ke sawah dan tentunya dikasih makanan oleh Nasi kecira nah, sungguh romantis, sungguh membuat kita bangga kepada mereka berdua persahabat ya. Kita adem banget melihat ini mudahan tentunya kita doakan yang terbaik untuk pernikahan Lesti dan Rizky Bilar dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada wejangan langsung dari Raffi Ahmad persahabat ya ketika acara lepas lajen. ini juga sangat bermanfaat untuk kita semua khususnya Lesti dan Rizky Bilar bahwa menikah itu tentunya tidak semudah yang dibayangkan persahabat ya karena butuh proses yang banyak dilalui dan rizki bilar pun tentunya banyak sekali yang harus diurus persahabat ya dari nol tentunya untuk mengurus itu apalagi konsepnya Rizky bilar dan Messi kejora itu sendiri yang tentunya mengerjakan persahabat ya dan kita lihat juga di sini bang Raffi ahmad ini menyampaikan bahwa tentunya harus ta'ala dan harus mencintai kekurangan pasangan kita bersahabat ya Bukan hanya mencintai kelebihannya saja Itulah yang diucapkan oleh Raffi Ahmad Untuk Lesti dan Bilar bersahabat ya Masya Allah Tentunya kita patut bangga Kita patut bahagia sekali Bahwa banyak sekali dukungan Dan pelajaran yang dikasih oleh teman-teman dekat dari Lesti Maupun Rizky Bilar Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan, yang mana semalam, para sahabat, ya, ketika di acara Cinta Abadi Leslar, Rizky Bilar di sini membuat sebuah perjanjian dengan Leslie Kejora, yang mana isinya adalah setelah menikah, mereka harus selalu terbuka, para sahabat. Ya. Semua apapun harus keterbukaan Dan itu sampai semuanya tidak ada yang ditutupi Nih, Pak ya Masya Allah suka banget sama perjanjian ini Bahwa mereka setelah menikah Tidak ada yang ditutupi Tetapi mereka terbuka semuanya Masya Allah, luar biasa Semoga Lesti dan Rizki Bil berjodoh, Pak ya Doakan yang terbaik selalu untuk idola kesayangan kita Moga tersebut ada di post oleh akun Instagram Sendal Putih, Aris Ada kalimat gaysan juga yang dituliskan Intinya, setelah menikah, mereka seterbuka itu sampai semuanya. Tidak ada yang ditutupi, suka nih, yang begini, masya Allah, luar biasa. Persahabatnya, doakan selalu untuk idola kesayangan kita. Berikutnya, juga persahabat kita lihat di sini ada sebuah... Unggahan dari Tiara Andini, nih. Masya Allah, luar biasa. Kita lihat dalam postingan ini, Lesti dan Bilar berdansa di depan Tiara. Para Tiara, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Rasanya pengen tarik salah satu kameramen." Kata Tiara, "Ya, masya Allah, memang luar biasa banget nih, Pak sahabat. Ya, keromantisan kemesraan Lesti dan Bilar mampu membuat kita baper, para ya. Tentunya tunggu saja informasi selanjutnya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin yang lebih bahagia dan tentunya kita mendapatkan kejutan dari lesti dan pilar tetap hati dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh